yang rugi mana datang bulan ramadhan biasa aja bulan ramadhan datang ya biasa aja tidak ada bekas lewat bulan ramadhan gak ada bekas padahal ini kesempatan yang begitu besar bahkan dijelaskan bahwasanya termasuk kekhususan umat nabi malam pertama bulan ramadhan seluruh umat nabi dilihat oleh Allah seluruh umat nabi ada yang di rumah-rumahnya ada yang di mesjid-mesjidnya ada yang di pasar-pasarnya semua umat nabi dilihat satu persatu oleh Allah subhanahu ta'ala, dipandang oleh Allah subhanahu ta'ala kalau mereka di dalam malam pertama bulan ramadhan, di malam dia beribadah kepada Allah, maka orang tersebut terhindar daripada adat Allah subhanahu wa dan orang tersebut menjadi orang-orang yang berubah tapi sebaliknya, malam pertama bulan ramadhan, eh kalem, main day. main premi, main gameplay malam pertama bulan ramadhan, malah maksiat, nah, untuk billah terhadap dari Allah dan orang yang cerah